Ya Minahasa, oke, gini, deh, show. Welcome back on Mahwat YouTube channel, dan kali ini gue ngebut aja. Iya, gue kok soalnya semangat banget ini. Huh. Gue mau mereview salah satu jam dari Seiko. Ya, aku Seiko lagi sih, udah nggak usah pura-pura begitu. Kalian suka karena mereknya satu ini, tapi yang sekarang mau gua bahas. Ini adalah limited edition tapi enggak cuma limited edition aja ya. Dia 140 tahun anniversary. Langsung aja ya. Oke. Okay. Ginza. So this is Seiko 140 tahun anniversary Gin limited edition Ginza. Nah jadi Ginza District di uh, pusat Tokyo adalah salah satu tempat yang terpenting buat Seiko ya kayak jantungnya gitu loh Nah itu adalah tempat di mana penemu Seiko Shikin Taro Hattori Sensei ini itu membuka toko Menjual dan memperbaiki jam tangan di tahun 1881, jadi ini sebetulnya udah tua banget ya. Dan hari ini, Ginza itu adalah masih tempat yang sama, di mana perusahaan Seiko itu berdiri. Nah sekarang untuk merayakan Seiko 140 tahun anniversary dia dan uh, hubungan eratnya dengan daerah Ginza Sekarang dua limited edition ini diperkenalkan dalam bentuk Prospects dan preset Collection Nah yang sekarang mau gue bahas ini adalah Seiko prospek SPB259J1 Langsung aja ke spek ya Kalian pasti udah gak sabar ya Mulai dari movement movementnya ini menggunakan automatic movement dengan kaliber 6R35 Power reserve nya kurang lebih bisa bertahan hidup selama 70 jam kalau terisi penuh ya. Water resistnya nya berapa? 200 meter ya. Nah untuk diameternya sendiri berapa sih? Kok kayaknya kecil? Enggak. Ini bukan kecil tapi ideal ya. Nah diameternya ini di 38 mm. Nah untuk ketebalannya sendiri dia cuma di 12,90 mm ya. Kalau dibuletin kurang lebih 13 mm lah. Enggak terlalu tebal. Nah look widthnya sendiri ini kurang lebih di 20 mm. Jadi gampang ya 20 mm. Nah lug sendiri ini cuma 46 Ya, lak ujung ke ujung ini cuma 46 puluh nah, Kacanya ini terbuat dari curve sapphire crystal with anti-reflective coating. Case-nya bahannya titanium bukan, dia stainless steel ya. Nah untuk case back-nya sendiri gimana? Case backnya ini see through atau tembus pandang atau exhibition. Nah terus apa sih yang spesial patternnya? Kalau dibilang sih katanya sunray. Ya? Tapi kalau gue bilang, gue lihat kayak gini, si ini sebetulnya kayak bukan santri ya, tapi bentuknya itu kayak kalian tahu jaring laba-laba nggak -laba sih, nah, modelnya kayak jaring laba-laba, tapi sebetulnya peternya itu kotak-kotak kayak batu bata disusun-susun gitu loh peternya, keren deh. Dan warnanya ini gue bilang Mungkin kalau sekilas orang bakal bilang ini ijo gitu loh, tapi kalau gue bilang dibilang ijo ya biru, dibilang biru ijo gimana tuh nyebutnya? Seperti yang kalian lihat yang ini, ya kalian tuh yang nentuin aja deh, mungkin ada yang nyebut tosca, ada yang nyebut dark green, ada yang ya whatever, tapi yang jelas ini keren banget ya. Selain uh, ada logo prospeknya di sini, dia tetap menyematkan tulisan klasik automatic ciri khas dari Alvinis ya nah disini ada fitur date windows ya movementnya tadi ada fitur hack and winding juga nah terus yang paling oke okay adalah dia juga bisa di screw down crown jadi kalau kalian udah setting jangan lupa ngunci lagi ya nah ini yang gue suka kenapa gue suka alpinis ini modelnya simple banget simple banget kalau dibilang dress watch sih bukan pastinya ini uh, field watch ya kalau alpinis itu tapi masalahnya desainnya dia ini bisa dipakai untuk dress watch dengan diameter 38 tuh masih ideal banget. Dan ini mewah. Kalau gue bilang sih daripada kalian lihat di video atau di foto. On handsnya jauh lebih keren banget sih sebenernya. Finishingnya itu mewah banget. Kalian cuman cukup ngerogoh sekitar 8,9 ya kalau dibulutin 9 jutaan ya buat alpinis ini loh kan apa bedanya sama yang lalu? ya bedanya kalau yang reinterpretation yang lalu kan cuman warna aja nah ini limited edition dan ini keren banget buat kalian yang emang yang kebetulan lagi nyari jam kayak gini bisa dipakai dress watch tapi modelnya versatile robust ini cocok banget buat kalian nah next Ginza itu kan ada dua tadi ku sebut yang satunya presets Nah yang pre ini namanya SKU-nya adalah SSA 445J1. Nah seperti yang kalian tahu SSA ini ngambil model dari 60 style ya atau Seiko 60. Nah langsung aja gue bilang ke spesifikasinya ya tadi movementnya automatic movement dengan kaliber movement 4R39. Power reserve nya kurang lebih approximately di 40 sampai 41 jam. Water resist nya cuman 5 bar. Jadi ini karena bisa dibilang termasuk kelas pressure jadi dia bukan field watch atau tool watch ya ingat. Nah diameternya berapa kan? Diameternya ini 40,8 mm jadi masuk termasuk ideal ya. Nah ketebalannya kurang lebih hampir sama kayak si alpinis tadi Cuman ini ada di 12,8 mm Lug widthnya 20 sama Jadi kalau misalkan kalian punya dua-duanya ini Kalian strapnya pesen satu pun bisa diganti-ganti Nah lug to -lock berapa? Kurang lebih 46 Ya kalau lug to -lock bisa dibilang nggak terlalu beda jauh sih Glassnya apa? Kalau glassnya ini terbuat dari box shape Hard lag crystal. Nah, untuk case-nya sama bracelet ini terbuat dari stainless steel dengan brush finishing. Dia preset itu harusnya kelasnya ada di dress watch, tapi ini tongkrongannya justru nggak terlalu dress watch banget. Emang dialnya sih uh, ada open heart sama indikator 24 hour, dia no date. Nah modelnya sih emang klasik kayak dress watch, tapi untuk di case nya di sini ada minute marker ya, 60, 50, 40, dan ini gue bilang sih agak sporty justru ya, atau mungkin bisa dibilang. Uh, sporty dress atau casual juga bisa nah pergelangan tangan gua kurang lebih lingkarnya 14,4 nah ini kurang lebih si preset sini kalau di pergelangan tangan gua kayak gini warnanya gimana sama nggak? sama dong kan sama-sama uh, Ginza limited edition patternnya juga sama crownnya gimana screw down crown enggak Nggak. kalau ini dia nggak ada screw down crown Kalian cuman cukup merogoh kocek di sekitar 6 jutaan sih 6,2an atau 6,3an kalian udah bisa bungkus si Presage 60 Style Limited Edition Ginza Nah untuk bekasnya nya sendiri dia si juga ya Eh iya ini stoknya nggak banyak As you can see ini cuman limited Dan dia limited number dan kita nggak banyak So buat kalian yang mau berburu Mumpung lagi ready stock kalau misalkan dia masih ready stock Buruan So everyone, review singkat dari aku tentang uh, Seiko Limited Edition Ginza. Gue bener-bener excited melihat dua ini, keren banget seriously. Buat kalian yang mau berburu, langsung aja. Kalian udah tahu tempatnya. Ini highly recommendation buat kalian semua. Oke okay, everyone, happy hunting and happy shopping. Buruan sebelum sold out. Oke, okay, see ya.